Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Hasan Mawardi, berbincang tentang masalah-masalah keseharian kita. Sesi ini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan. Pernahkah kita merasa cemas? Atau kita justru sangat sering merasa cemas? Dan apa penyebab kita atau seseorang itu mengalami gangguan kecemasan? Tema ini masih kelanjutan dari dua tema sebelumnya tentang stres. Ketika stres tidak bisa diatasi, maka akan berlanjut kepada gangguan kecemasan. Yaitu ketidaksebab stabilan emosi seseorang. Hampir mirip makna kecemasan itu dengan ketakutan. Namun, biasanya ketakutan itu objeknya real. Kita takut ular. Takut binatang buas. ya, Takut Terpleset nah, Itu objeknya jelas Dan ketika objek itu dijauhkan Atau kita menjauh dari objek itu Kita tidak takut lagi ya. Atau takut kegelapan Gelapnya itu adalah real Ketika dinyalakan Takut itu akan hilang Sementara kecemasan Itu sebuah ketakutan Namun objeknya Imajinatif Ya. Sesuatu yang ditakuti sebetulnya tidak ada di dunia nyata Objeknya ada di dunia imajinasi seseorang Seperti seseorang merasa cemas ketika ikut sebuah perlombaan Cemas, merasa takut, kalah Merasa khawatir, akan kalah atau, kalau Anda ujian, merasa khawatir, masa cemas, merasa takut karena berpotensi tidak lulus dalam ujian. Anda takut, ya, teman-teman, takut dalam kondisi seperti ini, padahal sesuatu yang ditakutkannya itu tidak ada karena belum terjadi. Anda belum bertanding, sudah takut duluan, atau ketika... Seorang ibu melepaskan anaknya pergi kuliah di luar kota, bahkan di luar negeri. Ada berbagai imajinasi, ya, hal-hal yang dibayangkan oleh sang ibu terhadap anaknya. Jadi, dia sangat khawatir, sangat cemas hatinya ketika sang anak kesayangan. ...pergi keluar kota untuk melanjutkan studi. Padahal sesuatu yang ditakutkan oleh sang ibu... ...tidak terjadi atau belum terjadi. Dan Ali ibn Abi Thalib pernah mengajarkan... ...jangan pernah takut dengan apa yang sudah terjadi... Jangan pernah takut atau khawatir atau was-was dengan apa yang akan datang, nikmatilah masa sekarang. Buat apa masa lalu kita takutkan, seluruhnya udah terjadi dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Dan buat apa juga kita khawatir tentang masa depan, tentang, bul tentang besok, tentang minggu depan, tentang tahun depan, seluruhnya belum terjadi. Alangkah sayangnya diri kita menjadi korban dari imajinasi kita sendiri. Kita mau pergi ke sebuah tempat, ya. Mau pergi ke sebuah tempat dengan sangat tergesa-gesa, ya, karena kita khawatir akan terlambat di tempat itu dan kalau Anda terlambat, Anda akan ada masalah, mungkin akan dimarahi, bahkan akan didisposisi dari pekerjaan Anda. Anda sangat gelisah, bahkan tidak tidur. Tidak bisa tidur nyaman ketika Anda mau menghadiri sebuah pertemuan penting itu. Alangkah sayangnya Anda mengorbankan semalaman waktu Anda satu malam hanya untuk sebuah pertemuan beberapa menit saja jangan pernah merasa khawatir dengan apa yang belum jelas-jelas terjadi karena itu cobalah jangan pernah takut mencoba sesuatu karena ketika Anda tidak mencoba 100% Anda pasti gagal tapi ketika Anda mencoba masih ada kemungkinan Anda untuk berhasil Penyebab dari rasa was-was ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak memiliki kepercayaan. Jika sahabat-sahabat, jika teman-teman semua memiliki sebuah kepercayaan, maka hidup kita akan nyaman jauh dari rasa was-was. Ketika Anda pergi ke sebuah tempat, pergi ke sebuah restoran, Anda pesan makanan, tapi ada rasa was-was atau alkohol dalam bahasa Arab, jangan-jangan ada racunnya. Jangan-jangan sayurnya tidak higienis. Dan berbagai jangan-jangan uh, yang lain-lain. Ya, sehingga Anda tidak berani makan di tempat itu Anda mungkin memutuskan, ya sudah saya makan di rumah saja Saya makan apa yang dimasak oleh istri dan asisten rumah tangga saya Anda mungkin bisa, tapi itu pun ketika Anda punya kepercayaan ...terhadap istri Anda dan asisten rumah tangga Anda. Tanpa kepercayaan, Anda pun tidak akan bisa makan hasil masakan istri dan asisten rumah tangga Anda. Ya. Akhirnya, Anda mungkin memutuskan masak sendiri... ...dan Anda mengorbankan sekian lama dalam kondisi lapar... ...karena Anda tidak percaya kepada orang. Ya. Dalam berbagai aktivitas yang lain juga sama seperti itu Anda naik pesawat, anda, uh, anda naik bis, ya, Anda bahkan cukur rambut pergi ke dokter Ketika Anda tidak percaya kepada orang-orang itu Maka selamanya Anda dalam keadaan was-was Jangan-jangan terus berkembang Ya, sehingga Anda tidak bisa melakukan dan berinteraksi dengan siapapun ya. Harus ada orang yang Anda percaya ya. Jadi ketika Anda was-was, rujuklah kepada orang itu Apapun yang diputuskan oleh orang itu, Anda lakukan Ketika Anda merasa was-was, tanya kepada orang itu bagaimana pendapatnya, Anda lakukan ini yang akan menyelamatkan anda dari rasa was-was. Apalagi sahabat-sahabat, rohimakumullah. Kita sebagai orang yang beragama meyakini ada sang pencipta yang maha menjaga kita, sang pencipta yang menjamin seberuruh kebutuhan kita. Apalagi yang akan uh, membuat kita merasa cemas dalam hidup ini. Seluruhnya diawasi. Di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat Rokib dan Atid. Dan malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan untuk menjaga kita. Apalagi yang yang bisa membuat kita khawatir. Karena Anda punya percaya. Percaya dalam bahasa Arab disebut iman iman seakar si dengan kata aman ya artinya rasa aman ya karena itu supaya anda hidup anda aman ucapkanlah salah satu asma Allah subhanahu wa ta'ala ya mu'minu ya mu'minu ya mu'min artinya wahai yang maha memberi rasa aman Wallahu a'lam wallahu wabarakatuh